kawan okay, para penonton mari kita saksikan kembali menuju ke lapangan saudara peri kita saksikan bersama akan melakukan shot pemain yang cukup pengalaman dari Mojotipo ini melakukan shot lakukan sudah siapa yang juga namun di sana dari Kunang Besi mencoba mengalun datangnya sekelompok bundar namun di sana eh, dari Mojotipo melakukan tackling di sana untuk menyelamatkan si kulit bundar. Dan saya sekali bola lebih dahulu meninggalkan si lapangan. Dan di sana kita saksikan kembali masih menghasilkan poin untuk Mojotipo. Peri lakukan sudah ada yudah di sana dari kunang besi mencoba membangun serta.